yang perlahan-lahan meletakkan tangannya, saat rasa dingin mengalir samar di matanya. Kekaisaran Tian Yuan memang kuat dan reputasi Qin Tian benar-benar menakutkan. Meskipun demikian, bahkan jika mereka akan menyerang, kelompok Lindung tidak takut pada mereka sama sekali. Sosok berotot Little Flame langsung tiba di belakang Lindong. Batang logam hitam di tangannya dengan keras menghantam tanah dan kekuatannya yang menakutkan langsung mengguncang tanah. Setelah pertempuran besar sebelumnya, masih ada sisa darah yang tersisa di tubuh Little Flame. Sementara itu, wajahnya juga dipenuhi dengan aura ganas dan jahat. Cahaya hitam melekat di tubuhnya dan sesekali berubah menjadi kabut hitam. Berdiri di samping mereka, wajah tampan Little Martin tanpa ekspresi. Matanya hanya melirik kintian sekali. Sepanjang tahun, mungkin ada individu yang memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di depannya. Namun, yang disebut pakar terkuat dari kekaisaran Tianyuan ini tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Apalagi anak muda yang baru saja datang dari tempat itu. Meskipun saat ini dia tidak dapat dengan mudah menggunakan kekuatan fisik tubuh Celestial Demon Marten, Jika dia melepaskan berbagai triknya, kemungkinan bahwa tidak ada jenius ini yang bisa dengan serius bersaing dengannya. Moling, Sukui Su Roo dan yang lainnya tidak ragu sedikit pun ketika mereka melihat suasana tegang ini. Segera, mereka semua berdiri di belakang lindong. Mata Liu Bai dan yang lainnya terus berubah untuk sesaat. Sebelum mereka akhirnya mengepalkan gigi mereka dengan keras dan berkumpul di belakang lindong saat ini. Mereka semua berada di kapal yang sama dengan lindong. Jika lindong jatuh, kemungkinan mereka tidak akan terhindar juga. Kalau begitu. Mengapa mereka takut menyinggung kekaisaran Tianyuan? Orang-orang di sekitar daerah berbatu yang berantakan berubah menjadi kegemparan ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas. Mereka tidak berharap bahwa kelompok ini benar-benar berani menantang martabat kekaisaran Tianyuan dan Qintian. Dia adalah pemimpin 10 kerajaan super. Orang-orang itu, Lan Ying juga dengan lembut mengerutkan alisnya saat menyaksikan adegan ini. Dia juga tidak menyukai Kintian dan Kekaisaran Tianyuan dan Kekaisaran Langitnya tidak ramah. Kedua belah pihak kadang-kadang bentrok karena beberapa sumber. Namun, bahkan dia tidak bisa menyangkal kekuatannya. Kintian adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda Kekaisaran Tianyuan. Tidak hanya dia memiliki bakat yang mengejutkan untuk seni bela diri tetapi dia juga cukup cerdas. Berdasarkan apa yang diketahui Lan Ying, Kintian sudah menarik perhatian Gerbang Yuan, yang terkuat dari delapan sekte super di wilayah Suan Timur. Karena itu, masa depannya tidak terbatas. Tentu saja, Kekaisaran Tianyuan pada awalnya adalah faksi bawahan untuk Gerbang Yuan, dan itu tidak mengejutkan bagi Kintian untuk menarik perhatian mereka. Bagaimanapun, ada cukup banyak ahli dari Kekaisaran Tianyuan yang memegang posisi kunci di Gerbang Yuan. Kintian tidak sebanding dengan Song Zhen. Ada hubungan yang cukup mendalam antara kekaisaran iblis langit dan kekaisaran Tianyuan. Oleh karena itu, Kintian jelas tidak mau melihat kelompok Song Zen goyah karena kelompok Lindung. Ekspresi King Feng tampak suram ketika dia berbicara. Sangat mungkin bahwa dia telah mencapai enam tahap Yuan Nirvana. Lan Ying tertawa getir saat dia berbicara dengan lembut. Panggung enam Yuan Nirvana, bahkan King Feng yang telah mempersiapkan diri, memiliki perubahan ekspresinya ketika mendengar ini, sebelum dia berseru kaget. Tahap 6 Yuan Nirvana sudah cukup untuk memungkinkan Qin Tian memandang rendah semua orang di sini. Sepertinya juara perang 100 Kekaisaran kali ini akan menjadi seseorang dari Kekaisaran Tianyuan lagi. King Feng mengertakkan giginya saat dia berbicara dengan pahit. Lan Ying menghela nafas tanpa daya. Mereka sudah membaik dengan cepat tetapi sayangnya. Itu masih tidak cukup untuk membantu mereka mengejar ketinggalan dengan Kintian. Kintian berpakaian putih berdiri di pohon besar. Perlahan memiringkan kepalanya di depan mata semua orang. Matanya berhenti pada lindung dan little Marten. Ci Kaki Kintian dengan lembut melangkah ke pohon besar di bawahnya. Cahaya emas anehnya menyala. Cahaya emas semacam itu sangat lemah dan hampir tidak ada orang yang merasakannya. Namun. Meskipun yang lain tidak dapat mendeteksinya. Mata lindung bertemu pada saat itu. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat samar dan tersembunyi. Yang berisi kekuatan destruktif yang kuat. Yang dipancarkan dari pohon besar. Itu bergerak di bawah tanah seperti cacing tanah karena disalurkan secara diam-diam. Kontrol energi yang luar biasa. Mata lindung agak serius. Permukaan tanah di mana kekuatan itu berlalu. Tidak menunjukkan tanda-tanda. Jika itu bukan karena fakta bahwa energi mentalnya lebih kuat daripada yang lain. Kemungkinan dia akan kesulitan mendeteksi itu. Lindong baru saja akan bertindak setelah merasakan energi yang diam-diam menyelinap. Ketika Little Marten dengan lembut mengambil langkah ke depan. Langkah kakinya bertepatan dengan riak energi bawah tanah itu. Engah, awan debu diam-diam muncul dari tanah dengan cara yang tenang. Sosok Little Martin sama sekali tidak bergerak ketika dia mengangkat kepalanya. Setelah itu, wajahnya yang tampan berisi ekspresi mengejek saat dia menatap Kintian. Pertukaran tenang ini terjadi dalam sepersekian detik. Selain Lindong, Martin kecil dan Kintian, kemungkinan tidak ada orang lain yang hadir tahu bahwa mereka sudah bertukar pukulan. Mata Kintian sedikit membeku ketika serangannya yang tersembunyi diledakan oleh Martin kecil. Setelah itu, dia mengeluarkan senyum tipis. Bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah kamu benar-benar berniat untuk berbenturan dengan kekaisaran Tianyuan kita? Aku pikir kadang-kadang lebih baik untuk mengikuti aturan. Lindung merentangkan tangannya dan berkata. Aturan yang dia sebutkan adalah bahwa segel Nirvana harus menjadi rampasan kemenangan di wilayah inti ini. Aturan. Seseorang di belakang Kintian tertawa dengan cara yang aneh. Saat dia mengejek, jika kita harus menghabisi kalian semua, apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu bisa menghabisi kami akan ditentukan oleh kemampuan kamu? Lindung tersenyum samar, heh, anak nakal yang sombong. Mata orang itu menjadi dingin ketika dia tertawa dengan dingin. Baiklah, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Orang ini baru saja akan bergerak setelah berbicara ketika dia dihentikan oleh lengan Kintian. Serangan diam-diam sebelumnya membuat yang terakhir mengerti bahwa trio Lindung bukan individu biasa. Haha. Sepertinya beberapa dari kamu memiliki beberapa prasangka terhadap kita. Kintian tertawa sedikit. Senyumnya lembut saat matanya menatap Lindung dan Little Marten. Namun. Sepertinya matanya mencoba melihat melalui mereka berdua. Namun. Dua individu yang dia hadapi, jelas bukan orang biasa. Oleh karena itu, pendeteksiannya akan gagal. Tapi itu juga baik, pemenangnya adalah raja dan yang kalah hanyalah bandit belaka. Prinsip ini memang berlaku dan aku tidak dapat membantah. Jika beberapa dari kamu tidak mau berteman dengan aku, Kintian, aku tidak akan memaksa kamu. Aku percaya bahwa kita akan memiliki kesempatan untuk bertanding di Hundred Empire Mountain segera. Petik 2. Cukup banyak orang yang terpana ketika mereka mendengar kata-kata Kintian. -kata Jelas. Mereka tidak berharap bahwa pemimpin kekaisaran Tian Yuan benar-benar akan mengambil inisiatif dan mundur. Bos. Dua orang di belakang Kintian juga terpana. Kintian melambaikan tangannya. Senyum di wajahnya cukup ramah. Lindong sedikit mengerutkan alisnya sementara semua orang di sekitar tertegun. Dia memandang Kintian yang terus bertindak dengan tenang dan santai. Segera, hati-hati muncul dalam hatinya. Tipe orang yang akan mengungkapkan semua emosi mereka di wajah mereka tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang-orang seperti Kintian, yang akan terus tersenyum terlepas dari betapa marahnya dia di dalam hatinya. Kintian benar-benar mengambil langkah mundur. King Feng terkejut saat dia berseru. Mata Lan Ying yang cantik menatap Lindung dan Little Martin. Akhirnya, matanya sedikit menyusut di tempat kaki Little Marten berada. Dia bisa melihat lubang hitam gelap seukuran ibu jari di tempat itu. Dia bisa merasakan kekuatan remanen yang sangat tajam dan ganas dari lubang hitam itu. Apakah mereka saling bertukar pukulan? Tidak heran. Mata cantik Lan Ying melirik Little Marten sementara wajahnya perlahan menjadi suram. Jelas. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya bisa bertarung secara merata dengan Kintian dalam pertarungan rahasia. Sue Ying dan yang lainnya langsung merasa putus asa ketika Kintian mundur. Setelah itu, mereka hanya bisa dengan patuh menyerahkan segel nirvana mereka. Kamu harus waspada terhadap orang itu. Martin kecil berbalik, menatap lindung dan berkata dengan lembut. Lindung sedikit mengangguk. Dia sadar bahwa jika mereka tidak menemukan serangan menyelidiki Kintian sebelumnya, kemungkinan yang terakhir akan menyerang dan menghabisi mereka. Kintian secara alami berhati-hati, dan meskipun dia sangat kuat, dia masih tahu bagaimana bertahan sementara. Orang seperti ini cukup merepotkan untuk dihadapi. Dentang, tepat ketika Lindung diam-diam menempatkan Kintian pada daftar nama musuhnya yang berbahaya. Gong Merdu kuno yang perkasa tiba-tiba dipancarkan dari Hundred Empire Mountain. Suara gong ini menyebar dan bergema di seluruh wilayah inti. Suara itu bergema di seluruh area dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar suara gong ini dan segera mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah Hundred Empire Mountain dengan mata panas. Pada saat ini, awan di puncak gunung secara bertahap tersebar. Setelah itu, Sinar matahari yang cerah muncul dari puncak gunung. Setelah itu, suara agung yang luas dan perkasa bergema di seluruh area ini. The Hundred Empire Mountain terbuka. Mereka yang memiliki segel Nirvana kelas surgawi harus segera naik. Petik dua Petik dua. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.